Aura iblis menjerat tablet batu di atas tablet. Ketika iblis itu mendengar kata-kata Lindong, dia langsung tertawa ke arah langit. Lalu, dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan nada mengancam. Orang bodoh-bodoh. Kembali ketika aku berada di puncak dunia, kamu bahkan belum dilahirkan. Namun, kamu benar-benar berani bertindak begitu angkuh di depan aku. Petik 2. Tidak ada rasa malu mengakui bahwa kamu takut. Namun, kamu benar-benar mencoba untuk menyembunyikan ketakutan kamu dengan memasang depan yang kuat. Lindong tertawa pelan sementara kedinginan di matanya semakin padat. Aku takut padamu, lelucon yang luar biasa. Petik dua. kilatan hitam melintas di mata iblis itu sebelum dia mendengus. Lalu, dia tiba-tiba menginjak kakinya di tanah. Segera, aura iblis mengerikan langsung berubah menjadi cakar iblis besar sepuluh ribu kaki yang menembus ruang kosong dan dengan kejam menyapu lindong. Ku King Huan Huan tanpa sadar mendengus dingin setelah dia melihat serangan ini. Segera, aura dingin yang melingkari tubuhnya menyapu. Namun, saat dia hendak bergerak, Lindong memimpin dan melangkah maju. Kemudian, dia melengkungkan telapak tangannya sebelum sejumlah petir terbentuk di telapak tangannya. Bang, suara gemuruh yang keras bergema melalui ruang gelap ini. Setelah itu, Naga petir besar puluhan ribu kaki maju dengan ganas, sebelum berselisih dengan cakar iblis itu. Setelah itu, busur petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menguapkan aura iblis menembus tempat ini. Akhirnya, gelombang serangan energi yang menakutkan menyebar. Tubuh lindung dan tubuh iblis itu semua bergetar. Ternyata mereka cukup seimbang. Kamu bocah cilik yang datang ke sini saat itu. Apakah aku benar? Betapa tak terduga. Seorang anak laki-laki yang hanya semut saat itu sebenarnya cukup mampu sekarang. Iblis itu menatap Lindung dengan mata gelap dan dingin. Jelas, dia telah mendeteksi aroma yang akrab ketika dia bertukar pukulan dengan Lindung sebelumnya. Semut ini telah kembali untuk menghabisimu. Lindung tertawa. Kemudian, dia berbalik ke arah Ying Huan-Huan dan berkata, Aku akan membuat formasi. Karena itu, Aku ingin kamu menghentikannya sebentar. Jangan berlebihan. Tarik jika kamu tidak bisa mengatasinya. Petik dua. Sulit untuk mengatakan siapa yang berlebihan. Ying Huan-Huan memutar matanya ke arah Lindong. Setelah itu, aura dingin yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Lindong baru saja bersentuhan dengan aura dingin itu. Sebelum ia merasakan sensasi menyengat di kulitnya. Pergi, cahaya biru es naik di sosok halus Ying Huan-Huan. Setelah itu, gaun saljunya berubah menjadi baju besi es. Pada saat ini, baju besi tipis biru es muncul di tubuhnya. Armor es itu menutupi sosoknya yang halus dan indah, menguraikan lekuk tubuhnya yang menggoda. Pada saat ini, Ying Huan Huan memancarkan aura heroik bersama dengan es. Bahkan, sikapnya yang gagah tidak kalah dengan Tang Xinlian. Bahkan ketika yang terakhir mengenakan baju besi. Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya setelah baju besi es muncul. Segera, tombak biru es panjang muncul. Kemudian, dia menurunkan matanya yang cantik sebelum aura yang menakutkan menyebar. Sepertinya dia bahkan bisa menyamai para ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Hati-hati, lindung juga dikejutkan oleh aura yang tiba-tiba dilepaskan Ying huan, huan Segera, dia tanpa sadar berteriak, berhenti menjadi cerewet. Ying Huan-Huan melengkungkan bibir merahnya, meskipun dia mengucapkan kata-kata kasar, ekspresi bahagia dan lembut muncul di dalam matanya yang indah di wajahnya yang cantik, yang ditutupi oleh salju dingin. Swoosh! Namun, bahkan sebelum Lindung bisa menjawab, Ying Huan-Huan sudah berlari maju. Segera, aura dingin mengerikan menyapu dan mencegah aura iblis jahat mendekatinya. Sementara itu, disertai oleh banyak bayangan. Tombak es di tangannya menyelimuti iblis itu. Hu, Ice Master, aku mungkin masih sedikit mewaspadaimu jika kita berada di zaman kuno. Namun, bukankah kamu terlalu arogan sekarang? Petik 2 Iblis itu mendengus dingin ketika dia melihat serangan Ying Huan-Huan. Kemudian, dia mengepalkan tangannya yang besar sebelum aura iblisnya diaglomerasi menjadi pisau hitam panjang. Setelah itu... Dia mengayunkan pedang itu dengan marah. Segera, ruang kosong retak sebelum cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura iblis terbang dengan marah ke arah Ying Huan-Huan, seperti naga iblis. Dentang, sosok halus Ying Huan-Huan melintas sebelum tombak panjang biru es di tangannya menembus udara dan menghantam pedang itu yang penuh dengan aura iblis. Setelah itu, aura dingin yang menakutkan melonjak dan membekukan pedang itu secara langsung. Aura dingin itu menyebar. Jari-jari kaki Ying Huan-Huan menekan cahaya pedang beku itu Sebelum yang terakhir hancur Setelah itu, tubuhnya muncul di atas iblis itu Sementara itu, segel tangannya berubah dengan cepat Setelah itu, aura dingin berkumpul sebelum mereka berubah menjadi es teratai 10.000 ribu kaki besar Akhirnya, lotus es itu menghantam iblis itu dengan keras Mengaung, aliran aura dingin yang menakutkan yang bahkan bisa membekukan aura iblis, datang menyapu. Segera, iblis itu meraung ke langit. Segera, tubuhnya mulai membengkak gila. Sementara itu, aura iblisnya yang mengerikan mengamuk di seluruh ruang. Istirahat, iblis itu meraung keras. Sebelum dia menggunakan tubuhnya yang besar sepuluh ribu kaki untuk melemparkan pukulan ke depan. Aura iblis yang mengerikan itu seperti naga iblis yang melonjak tak terhitung jumlahnya. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan lotus es yang turun terpisah. Fragmen es menari-nari di langit sementara Ying Huan-Huan melayang di udara. Sementara itu, mata birunya yang sangat dingin mengandung kilau biru yang semakin cerah. Sementara rambut biru panjangnya yang dingin juga menampilkan kilau dingin yang sedingin es. Raja sejati itu memang sangat kuat. Ketika Lindong melihat pertarungan antara mereka berdua, dia tanpa sadar mengangguk. Meskipun Raja Sejati itu belum memulihkan kekuatan penuhnya, dia masih bisa menggagalkan Ying Huan-Huan, yang memiliki simbol ancaman es. Karena itu, dia memang cukup menakutkan. Siapkan formasi dengan cepat. Kekuatan Raja Sejati itu meningkat dengan cepat. Jika kamu tidak terburu-buru, bahkan Ying Huan-Huan tidak akan lagi bisa menghentikannya. Suara yang dengan cepat terdengar pada saat ini, Lindong mengangguk. Sebelum ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi keras, dia membalik telapak tangannya sebelum formasi cahaya misterius yang tak tertandingi muncul. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar satu sama lain dalam formasi cahaya, dan mereka tidak jelas dan dalam. Itu adalah formasi alam semesta kuno di dalam tubuh Lindong. Setelah kekuatannya melonjak, kekuatan formasi alam semesta kuno sekarang jauh melebihi sebelumnya. Swoosh Formasi ringan itu keluar dari tangan Lindong dan bengkak karena angin. Dalam waktu singkat, ukurannya menjadi puluhan ribu kaki, menutupi seluruh ruang gelap dalam proses. Formasi alam semesta kuno melayang tinggi di langit. Sementara itu, tampak seolah-olah ruang itu berputar saat diputar. Lindong menutup matanya sebelum energi mental yang perkasa dan Yuan Power menyapu secara bersamaan. Setelah itu, mereka dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno. Kemudian, kedua kekuatan itu mulai bergabung perlahan saat formasi itu berputar. Sementara itu, riak yang sangat menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Riak menakutkan yang dipancarkan dari formasi itu juga terdeteksi oleh iblis itu. Segera, kilatan dingin melintas di matanya. Dengan mendengus dingin, dia menempatkan cakar iblis bersama-sama. Setelah itu, Sinar cahaya iblis yang sangat terkonsentrasi menembus ruang dan bergegas langsung menuju formasi itu. Bang, namun, cahaya iblis itu baru saja meledak ketika lotus es besar tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, lotus es itu diputar sebelum menghalangi cahaya iblis itu. Aku lawanmu, jangan ganggu dia. Teratai es raksasa perlahan naik dari jarak yang cukup dekat. Sementara itu, sosok memikat Ying huan, huan berdiri di dalam. Suara lemahnya dipenuhi dengan hawa sedingin es. Iblis itu menatap Ying Huan-Huan yang menghalanginya sebelum kilatan ganas berkumpul di matanya. Lalu, dia tiba-tiba melepaskan raungan rendah. Segera, banyak segel aneh muncul di tangannya sebelum aura iblis yang mengerikan juga mulai berkumpul dengan gila-gilaan. Segel Langit Pemakaman Iblis Surga Raungan bergema di hadapan aura iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat berubah menjadi segel iblis hitam besar 10.000 kaki. Sementara itu, lolongan tajam yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari segel iblis itu dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Swoosh, setelah segel iblis itu terbentuk, itu merobek ruang kosong sebelum dibebankan ke Ying Huan -Huan. Ekspresi serius melintas di wajah Ying Huan-Huan yang cantik ketika dia melihat serangan ini. Dia dengan lembut melambaikan tangannya sebelum aura dingin menggumpal dan berubah menjadi sitar biru dingin. Empat iblis binatang iblis menekan suara, ledakan, senar sitar bergetar sebelum riak yang besar dan kuat melonjak. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya dingin berkumpul di sekitar Ying Huan-Huan. Dalam waktu beberapa napas, Gelombang sonik itu berubah menjadi empat binatang suci. Naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion semuanya terbuat dari es. Kemudian, mereka meraung ke langit serentak sebelum mereka bergerak maju dan bertabrakan dengan keras terhadap segel iblis besar itu. Bang, riak bumi yang guncang menyebar dan banyak retakan robek pada ruang yang semula terdistorsi itu. Sementara itu... Aura dingin dan aura iblis menderita pukulan berat. Siter biru sedingin es di depan Ying Huan-Huan hancur bersama dengan suara itu. Sementara itu, retakan mulai muncul pada baju zirah esnya. Pada saat yang sama, iblis raksasa di kejauhan itu dikirim terbang lebih dari sepuluh ribu kaki. Sementara itu, aura iblis yang mengelilinginya juga berkurang. Jelas, kedua belah pihak terluka di kepala ini karena tabrakan. Namun... Aura iblis yang hilang di sekitar iblis itu dengan cepat diisi kembali pada tingkat yang menakutkan. Jelas. Ini karena segel yang dipasang padanya perlahan-lahan melemah. Bahkan, begitu segel itu hilang, dia akan kembali ke kondisi puncaknya. Haha, <sul speakers> <saan> kalian berdua terlalu lambat. Aku menjadi lebih dan lebih kuat. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Iblis itu secara alami mendeteksi keuntungannya. Segera. Tawanya yang liar seperti guntur saat bergema di ruang gelap ini. Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan. Tawa dingin tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Setelah itu, orang melihat lindung berdiri di langit. Sementara itu, formasi alam semesta kuno sudah mulai berputar. Segera setelah itu, dia memutar-mutar tangannya sebelum cahaya hitam berputar di sekitar satu tangan. Sementara kilat menyala di tangan lainnya. Samar-samar. Dua simbol kuno terlihat, dengan dua simbol ancestral sebagai mata formasi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu. Dua simbol kuno tiba-tiba keluar dari tangan Lindong. Setelah itu, mereka terbang langsung ke formasi alam semesta kuno, yang melayang di langit. Segera, cahaya hitam dan kilat bersinar dari formasi alam semesta kuno ke segala arah. Formasi alam semesta kuno, bunuh iblis. Segel tangan lindung berubah dengan cepat sebelum tangisan rendah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Berdengung. Setelah tangisannya, formasi alam semesta kuno mulai berputar dengan keras. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling silang sebelum mereka langsung menyegel iblis itu. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan dikeluarkan dan dengan cepat memurnikan aura iblis di sekitar iblis itu. Sizzle-sizzle. Tabut putih pekat menyebar dari dalam tubuh iblis itu. Yang terakhir terkejut ketika melihat ini, dia buru-buru mengedarkan aura iblisnya dan dengan kejam menyerang penjara tirai cahaya yang dibentuk oleh sinar cahaya itu. Bang, namun, meski menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya mampu membuat beberapa riak di tirai tipis itu dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkanku dengan ini? Dalam mimpimu, pada saat ini, kilatan ganas berkedip di dalam mata iblis itu. Tiba-tiba, tubuhnya yang humongous memancarkan gelombang suara ledakan rendah dan dalam, sebelum tubuhnya yang sudah besar membengkak lebih jauh. Sementara itu, gelombang riak yang sangat menakutkan terbentuk dengan cepat. cetak anak kecil, kamu datang sedikit terlambat. Saat ini, segel tablet grit desolate tablet hampir tidak berdampak pada aku. Begitu aku melarikan diri dan mendapatkan kembali kekuatan penuh aku, kalian semua akan tergencet seperti semut. Petik dua suara tawa arogan yang keras terdengar. Tubuh iblis itu membengkak hingga batasnya. Dan bahkan dengan dua simbol leluhur yang besar, formasi alam semesta kuno tidak dapat sepenuhnya menekannya. Selain itu, begitu dia membebaskan diri dari kekangan formasi, dia akan dapat melarikan diri dari grid desolate tablet. Pada saat itu, segel grid desolate tablet akan menjadi sama sekali tidak berguna. Lindong, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dari grid desolate tablet. Suara yang agak cemas terdengar. Lindong mengepalkan giginya sebelum ia mendorong formasi alam semesta kuno ke batasnya. Tidak mungkin, dia pulih terlalu cepat. Bahkan dua simbol leluhur tidak bisa menekannya. Petik dua, Ya. Lalu tambahkan satu lagi. Yan menjawab dengan cepat, tambahkan satu lagi. Lin Dong kaget, namun, ia dengan cepat mencapai pemahaman. Kemudian, dia buru-buru berteriak, Huan-Huan, pinjamkan aku simbol ancestral esmu. King Huan-Huan mengangguk segera setelah mendengar tangisan Lindong. Dia memberi isyarat dengan tangannya, sebelum simbol dingin es kuno keluar dari tangannya tanpa ragu-ragu. Akhirnya, itu langsung menuju Lindong. Simbol leluhur es melayang di depan lindong. Dia tanpa sadar melirik simbol leluhur ini, yang bisa membekukan seluruh dunia. Setelah itu, matanya beralih ke iblis itu, yang telah membengkak sampai batasnya, sebelum senyum muncul di sudut bibirnya. Mencoba melarikan diri, aku khawatir itu tidak akan semudah ini. Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1194. Bencana. Lindong tidak ragu begitu ia menerima simbol leluhur es. Dengan menjentikkan jarinya, simbol ancestral berubah menjadi kilatan cahaya dingin yang langsung dilemparkan ke formasi alam semesta kuno yang sangat besar di langit. Berdengung, ketika simbol leluhur es dilemparkan ke dalam formasi, sinar cahaya segera meledak dari formasi alam semesta kuno saat level kekuatannya berlipat ganda dengan cepat. Ah, dengan bantuan simbol leluhur ketiga tubuh sosok iblis yang telah membengkak sampai batasnya secara paksa dikompresi. Iblis Ki dengan cepat memudar ketika sinar cahaya menyinari tubuhnya, sementara jeritan sengsara terdengar tanpa henti. Tidak mudah untuk menghancurkan raja ini. Pada saat ini, sosok iblis itu juga merasakan ancaman kematian dan langsung melolong marah. Iblis Ki dengan gila melonjak, dengan paksa mendorong sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu. Ekspresi Lindung Dingin Segel tangannya tiba-tiba berubah saat suara rendah bergema. Pembasmian iblis Trinity Extreme. Desir, tiga sinar cahaya tiba-tiba ditembakkan dari dalam formasi alam semesta kuno. Tiga sinar cahaya ini adalah hitam, perak dan biru. Mereka tampak kecil. Tetapi kekuatan simbol leluhur yang terkandung di dalam mereka adalah semurni mungkin. Ketiga sinar cahaya ini ditembakkan ke arah sosok iblis dari tiga arah yang berbeda. Benang cahaya memanjang dari mereka, membentuk segitiga besar yang menyegel sosok iblis. Tiga simbol kuno muncul di tiga sudut formasi cahaya ini ketika kekuatan kuno dan kuat menyebar keluar. Berdengung, begitu formasi cahaya segitiga terbentuk, cahaya hitam tak berujung. Kilat dan aura dingin tampak memenuhi langit saat mereka melonjak maju. Iblis Ki yang menghancurkan langit dengan cepat dipukul mundur. Sementara segitiga bercahaya menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat segitiga cahaya menyusut, sosok iblis yang disegel di dalamnya juga mulai dikompresi dengan cepat. Deru kemarahan yang gila terus muncul. Mata lindung dingin. Pandangannya tertuju kuat pada formasi cahaya yang menyusut dengan cepat. Dalam selusin nafas, sosok iblis setinggi 10.000 kaki awalnya hanya setinggi satu kaki. Pemusnahan iblis pada saat ini. Kilau tak menyenangkan tiba-tiba melintas di mata Lindong. Formasi cahaya segitiga tiba-tiba meledak sebagai Ibliski lebat panik menghilang. Ceritan keputusasaan yang menyedihkan segera mengikutinya. Bang, gelombang kejut yang tak terlukiskan terbentang di udara. Domain gelap benar-benar hancur. Sementara Ibliski dalam menghilang ke kehampaan saat ini. Ur, Lindong juga dilanda gempa susulan. Dia segera merasakan rasa manis di tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah segar saat sosoknya melesat ke belakang. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan lembut di punggungnya ketika tangan sedingin es menekan punggungnya dan menghentikannya. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya saat dia memiringkan kepalanya kembali untuk menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci jauhnya. Keduanya tampaknya dapat merasakan dengan jelas napas masing-masing saat mereka saling menatap mata. Sebuah siram samar naik dengan cepat ke wajah cantik itu yang seadil salju. Apakah kamu baik-baik saja, Ying Huan-Huan berkata dengan lembut. Lindong mengangguk, sebelum melemparkan pandangannya ke kejauhan. Iblis ki dalam domain sudah benar-benar menghilang. Pilar cahaya menembak ke domain gelap, mengusir kegelapan. Apakah orang itu mati? Mata indah Ying Huan-Huan memindai area, tidak dapat menemukan sosok iblis. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Masih belum sepenuhnya mati Imo ini memang sangat sulit untuk dihadapi Lindong menggelengkan kepalanya Segera setelah itu Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sinar cahaya ditembakkan dari dalam formasi alam semesta kuno dan mendarat di tangannya Itu adalah kristal segitiga seukuran telapak tangan Namun, ada iblis ki berputar di dalamnya Iblis Ki tampaknya berubah menjadi manik hitam seukuran kelengkungan. Apa ini? Setelah melihat ini, Ying Huan Huan bertanya dengan heran. Sesuatu yang bagus. Lin Dong tertawa. Manik-manik ini adalah produk dari menekan raja sejati hingga batasnya. Pikiran raja yang sebenarnya sudah terhapus. Dan yang tersisa adalah kekuatan yang mengamuk hingga ekstrim. Meskipun energi seperti itu tidak dapat diserap. Jika seseorang menghadapi musuh yang tangguh di masa depan, energi ini bisa dilepaskan. Bahkan Lindung merasa sedikit takut akan kekuatannya. Dengan membalik tanahnya, Lindung menyimpan manik-manik di dalam kristal segitiga. Selanjutnya, ia fokus dan formasi alam semesta kuno di langit perlahan memudar, sebelum berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke tubuhnya. Ketika formasi cahaya memudar, Tiga bintik cahaya dengan cepat turun dan berubah menjadi tiga simbol leluhur kuno Um, simbol leluhur esmu Lindong menyimpan simbol leluhur yang memangsa dan simbol leluhur thunderbolt ke dalam tubuhnya Sebelum menyerahkan simbol leluhur es kepada Ying Huan, Huan. Dia mengambil pandangan tambahan pada simbol leluhur es dengan rasa ingin tahu Di antara delapan simbol leluhur yang agung Di samping dua simbol leluhur di tubuhnya dia hanya melihat simbol leluhur api dan simbol leluhur es. Ketika Ying Huan Huan melihat pandangan Lindung yang penasaran, tangannya yang seperti jadel dengan lembut menyelipkan rambut biru es indahnya di belakang telinganya ketika dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Jika kamu suka, aku bisa memberikannya kepadamu." "Kamu sangat dermawan ya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah kubis murah?" Setelah mendengar ini, lindung tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk dapat dengan santai memberikan sesuatu seperti simbol leluhur, dia kemungkinan satu-satunya di dunia ini. Namun, dia secara alami tidak bisa menerima hadiah seperti ini. Selanjutnya, dia menyerahkan simbol leluhur es dan berkata, hanya kamu yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari simbol leluhur es ini. Bahkan jika kamu memberikannya kepada aku, Apakah aku akan bisa menundanya atau tidak? Itu akan menjadi masalah lain. Selain itu, itu terlalu berharga dan aku tidak bisa menerimanya. Petik dua. Ying Huan Huan diam. Ketika dia melihat bahwa Lindung tidak punya niat untuk menyimpannya, dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ujung jarinya dengan lembut menyentuhnya dan simbol leluhur es menghilang ke tangannya. The Devil key telah memudar. Tablet desolate besar harus pulihkan. Lindong mengalihkan pandangannya ke bawah. Tanah yang semula kosong di sana sekarang dihiasi oleh vegetasi hijau yang subur. Sementara energi kehidupan yang lemah mulai menyebar di wilayah ini. Di tengah tanah, kegelapan jahat di grid desolate tablet juga mulai surut dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebagai gantinya, adalah aura kuno. Karena kamu sudah bangun, mengapa kamu masih berpura-pura tidur? Grid desolate tablet. Kamu tidak jujur sama sekali. Ying Huan Huan dengan acuh acuh melirik grid desolate tablet yang pulih dan tiba-tiba berkata. Hehe, seperti yang diharapkan dari reinkarnasi dari Ice Master. Saat kata-kata Ying Huan Huan memudar, tawa tua muncul dari grid desolate tablet. Kedengarannya agak malu. Identitas Ying Huan Huan sebelumnya bahkan lebih senior dari grid desolate tablet ini. Oleh karena itu... Bahkan keberadaan kuno dan mengerikan seperti itu sendiri tidak dapat memainkan kartu seniornya. Cahaya berkumpul di grid desolate tablet dan sosok tua perlahan muncul. Tetua ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan senyum lembut memenuhi wajahnya. Dia tersenyum pada lindung dan berkata, Banyak terima kasih teman kecil. Tetua terlalu sopan. Aku secara alami harus memenuhi janji yang aku buat. Selain itu... Aku sudah menerima hadiah tetua saat itu. Lindung tersenyum saat dia menjawab. Hadiah yang dia bicarakan tentu saja adalah kitab suci kesedihan besar. Meskipun ia jarang menggunakan Great Desolation Scripture dalam tiga tahun terakhir, itu membantu Lindung melewati situasi berbahaya berulang kali. Karena itu, dia agak berterima kasih kepada tablet desolate hebat ini. Hehehe. Apakah orang tua di dalam tubuhmu tidak keluar untuk bertemu dengan seorang teman lama? Ketika aku merasakannya saat itu, keadaannya sangat mengerikan. Namun, aku percaya bahwa itu telah pulih secara substansial. The Great Desolate Tablet terkekeh saat dia berbicara. Saat kata-katanya memudar, cahaya putih lembut keluar dari dalam tubuh Lindong. Yan muncul dan menatap Great Desolate Tablet ketika sebuah senyum muncul di wajahnya. Kamu benar-benar ulat ya orang tua, bahkan ini tidak dapat membunuhmu. Haha, <tabian> karena bahkan kamu belum mati, bagaimana mungkin aku berani pergi dulu? Lindong tertawa kecil ketika mendengar percakapan di antara keduanya. Meskipun mereka tampak berselisih satu sama lain, dia bisa merasakan perasaan yang mendalam di antara mereka. Kedua adalah dua benda ilahi besar yang paling kuat yang diciptakan oleh lambang simbol. Dan secara alami pada istilah yang sangat baik, karena kamu sudah pulih, tidak ada gunanya untuk tinggal di sini. Apa rencanamu? Mengapa tidak pergi dengan salah satu dari mereka, sementara yang sedang mengobrol dengan grid desolate tablet? Matanya berkedip ketika dia tiba-tiba bertanya. The grid desolate tablet dan yang jelas memiliki pemahaman yang hebat satu sama lain setelah melihat kilatan di mata yang terakhir. Dia pertama kali sedikit terkejut. Sebelum dia cepat-cepat tersenyum dan berkata, Menurut kamu, pilihan mana yang akan lebih baik? yang tertawa datar tetapi tidak menjawab. Lindong merasa sedikit canggung. Dia secara alami mengerti apa yang ingin dikatakan Yan. Orang ini ingin dia menerima tablet desolate hebat. Namun, menghabisi raja yang sebenarnya dari sebelumnya itu bukan kemampuannya sendiri. Selain itu, dia tidak mau mengambil keuntungan dari Ying Huan-Huan Tentu saja, dia samar-samar bisa merasakan niat mendasar yang lebih dalam Namun, itu terlalu jauh dan dia tidak mau memikirkannya Untuk sesaat, suasananya agak sunyi dan aneh Bagaimanapun, dengan Ying Huan-Huan di sini Yang tidak berani terlalu jelas Dalam kesunyian mereka, Ying Huan-Huan menatap Yan dengan senyum yang sepertinya bukan senyum di wajahnya setelah melihat ini, Yan hanya bisa melepaskan tawa hampa. kamu harus mengikutinya. memiliki kedua dukungan kamu akan baik. Ing Huan, Huan mengalihkan pandangannya ke arah tablet grid desolate saat dia samar samar tersenyum dan menyatakan, hehe. karena Ice Master bilang begitu. yang tua ini hanya bisa mendengarkan. adik lelaki Lindong, apakah kamu bersedia membiarkan yang lama ini mengikuti kamu? The Great Desolate Tablet tersenyum dan bertanya. Lindung tidak menjawab. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ying Huan-Huan. Yang terakhir menggunakan mata biru jernihnya untuk memenuhi pandangannya. Dia tidak tahu apa yang terkandung di kedalaman mata indah itu. Ini berlangsung sejenak. Sebelum Lindung dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengangguk pada Great Desolate Tablet. Hehe, yang terkekeh. Tetapi tidak berlama-lama di atmosfer yang aneh ini. Sosoknya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menyinari tubuh Lindong. Sedangkan Grid desolate tablet juga dengan tergesa-gesa kembali ke tablet. Ayo pergi. Setelah keheningan panjang, Lindong menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dengan lambayan lengan bajunya, ruang di depannya terbelah. Saat dia hendak pergi, dia merasakan tarikan di ujung bajunya. Sedikit terpana, dia segera menoleh. King Huan-Huan menatapnya saat giginya menggigit bibir merahnya. Sementara tatapan aneh terlihat di matanya yang indah. Sementara kamu pergi selama tiga tahun, aku akan pergi ke Kekaisaran Gritian untuk mengunjungi orang tuamu setiap tahun. Lin Dong memaksakan senyum. Dia sudah tahu tentang hal ini dari Liu Yan. Ada satu kali aku bertemu orang lain. Dia milik Nine Heavens Supreme Purity Palace. Dan dia sepertinya dipanggil Ling King Zukan.